Menggugah selera pria Karena dia wanita Dengan bulu mata sempurna Bicara penuh tata krama Dan diatur sedemikian rupa Suasana dihias seakan akan anda ada di surga Padahal sesungguhnya Dia sedang menyimpan tarinya di bawah lipatan lidah Hai Apa kabar kau Indonesia hmm, Tentu baik-baik saja kan Hari ini kita akan membahas 3 hal menarik Tentunya ditujukan kepada para pria dan bagaimanakah mereka untuk memilih wanita sebagai pasangan hidupnya? Ini dia, auto gantung diri memilih wanita model begini. Tetap di Semesta Nesha. Setiap anak dilahirkan dari rahim seorang ibu dan bukan dari rimbunnya pohon bambu. Membesarkannya mengeluarkan harta dan tentunya dengan perjuangan nyawa. Berharap anak mereka menjadi orang yang berguna, dicintai sesama dan berbakti kepada orang tua. Kadang perjuangannya berbuah kecewa ketika dirasa hanya membesarkan bongkahan kentut yang tak berguna Kasar bicara, membantah, memeras orang tua dengan minta yang merusak gendang telinga Di rumah seperti raja pegang sapu haram rasanya hanya berdandan saja Guna menjebak seorang pria untuk dijadikan budak baru penyalur selera Ini bukan orang saya rasa Pasti ibu sedang membesarkan bakteri asma Yang nyangkut di leher kita kuruskan badan sampai jadi kerangka Bentuknya menggugah selera pria karena dia wanita Dengan bulu mata sempurna bicara penuh tata krama dan diatur sedemikian rupa Suasana dihias seakan-akan anda ada di surga Padahal sesungguhnya dia sedang menyimpan tarinya di bawah lipatan lidah Duhai pria berhati-hatilah Jangan memilih semangka rasa neraka Karena dia akan gunakan segala cara untuk memuluskan niat busuknya Jangan pilih wanita yang melawan pada orang tua Dan tentunya setelah menikah dia akan berbuat hal yang sama Menghisap dirimu dan yang tersisa hanya debu Bagaimana? Apakah sesuai logika anda? No so sexy. Sedih rasanya ketika melihat seorang pria mempunyai pujian jiwa yang rela membuka kemolekan tubuhnya di depan masa Baju begitu ketat menapak dan membuat berkeringat bagi yang melihat Sampai ada yang berkata ketat sekali pakaiannya Seperti rancangan belanja negara Bahaya ketika seorang wanita menganggap biasa perbuatannya Mencumbu syahwat dengan pakaian yang ketatnya mengumbar aurat Tanpa disadari pujaan jiwa melayani nafsu senggama di kepala semua pria Dari pejabat berlencana sampai bapak tua penarik gerobak sampah Semua merasa sudah bercinta dengan istri anda tercinta Walau hanya di imajinasi kepala Tak perlu menyentuh raga dengan satu siulan saja Dia sudah berada di bilik asmara di setiap kepala pria Tak ada asap tanpa api yang membara hebat Bukankah kemolekan yang menjadi rahasia untuk diumbar pada suaminya saja? Tapi kenapa semua berubah dan tidak berjalan pada tempatnya? Istri adalah harta paling berharga dan tentunya yang paling utama yang saleha. Menjaga auratnya sama dengan menjaga kehormatan suami tercinta. Jadi jikalau dia tidak bisa berarti dia sampah. Apakah sampah berharga karena masih ada harap pada dirinya hidup sesukanya dan dipuja-puja para pria? Tapi masa terus berubah Yang muda menjadi tua Sang idola ditinggal pemujanya Apakah masih ingin memilikinya? Bagaimana dengan logika Anda? Apakah Anda sudah menonton konten saya sebelumnya? Tertimpa hal buruk Karena kalamu busuk Nonton Nanti ketinggalan Ternyata bahaya bicara membuat kita berada di sisi jurang neraka Karena sangat tidak baik untuk seorang wanita Karena auratnya bukan kemolekan tubuhnya saja Tapi juga suara Penyakal terjadi karena salah bicara Bicara menggunjing sampai menelantarkan pekerjaan rumah Membuka cerita dari perihal mertua sampai tetangga yang beristri dua Nikmat rasanya Membuka aib sesama Seperti mendapat BLT dari pemerintah Rumah berantakan seperti kapal pecah Tak mengapa Soalnya ada cerita anak tetangga berbadan dua tanpa ada suaminya Susah, terima nasihat karena menggunjing hobi yang sangat nikmat. Punya julukan racun berbulu domba, tapi dia merasa biasa saja. Sebenarnya, ada pekerjaan yang cocok untuk dirinya, jadi reporter berita yang ditempatkan di tengah-tengah Ukraina biar nanti dibombardir sama Rusia. Mati tau rasa, karena hobinya tak terurus rumah tangga, malah sibuk menggunjing dengan yang lainnya, dan sempat-sempatnya membuat ensiklopedia. Apa seperti ini yang akan Anda pilih menjadi istri? Wow, pria Anda ternyata dapat zonk di tirai dua. Bagaimana menurut logika Anda? Sebuah pernikahan tidak terlepas dari peran istri dan suami, di mana ketika suami mencari nafkah, maka peran di rumah dipegang oleh istri, di mana istri harus memasak, menjaga anak, serta membereskan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dan ketanggapan serta kecakapan istri diperlukan di sini. Jadi, disarankan untuk tidak mencari istri relokasi. Apaan tuh, Bang? Relokasi. Respon lemah, otak kanan serta kiri. Oh. Oleh sebab itu jangan terburu nafsu untuk menjatuhkan pilihan kepada seorang wanita tertentu Komunikasi antara suami dan istri sangat diperlukan dalam menjalankan baterah rumah tangga Dikarenakan akan banyak aral merintang serta debu-debu yang beterbangan Kayak balap liar gitulah ya bang Ya enggak gitu juga Jadi istri relokasi akan sulit dibawa berkomunikasi dan dalam bahasa sehari-hari Oneng sih, tidak pandai memasak, tidak pandai cuci setrika, tidak bisa menjahit baju, tidak pandai menyapu, tidak pandai dalam menciptakan generasi selanjutnya. Ini yang paling berbahaya, serta pengeluaran di dalam rumah tangga tak terkendali banyaknya, di mana cuci setrika harus laundry, di mana makan harus catering, serta membereskan rumah memakai asisten rumah tangga. Jadi, ini istri bisanya apa ya? Bagaimana? Apakah sesuai? Logika Anda Oh ya ada sedikit dari saya Kambing akan mendapat pasangan kambing juga Harimau akan mendapat pasangan harimau juga Ayam akan mendapat pasangan ayam juga Dan tidak pernah tertukar sedikit pun Jadi berkacalah seperti apa diri Anda Baik atau buruk Maka seperti itulah pasangan Anda Sampai di sini dulu, Bapak Marjuki. Rajin mengaji, terima kasih sudah setia di channel kami. Bapak Marjuki memotong sapi. Siapa yang subscribe channel kami, kami doakan mendapat istri berdedikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.